yuk tik balik lagi bersama tongspin hari ini kita akan berbagi pola surut gacor hari ini ya seluruh hari ini kita akan bantai-bantai Olympus ini info-info terbaru Olympus lagi gacor nih seluruh langsung gas aja cocok-cocok jadi Olympus ya seluruh kita main di event 3000 aja kita coba cari profit profit manis di bet agak barbar -bar, ya walaupun bawa modal 65, eh 2000 kita yakin kita pasti bisa jp kita coba Duh, kita main di 3000 saja kita coba quick dulu aja 10 10 kali 50 50 kali aja ya seluruh ya yang bertanya kita main di mana kita main di atas 8000 bosku fungsi tergacor ke solid santeru dunia akhirat di sini WD bra pasti dibayar lunas bosku jadi jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 pastinya bosku karena cuma di RTP 8000 RTP gamenya tuh left real 100% real uh, anjir yuk patir hmm, gak mau aduh petah lagi anjir gak mau karena cuma di RTP 8000 kalian bisa mendapatkan RTP-RTP game left tau kan seluruh RTP game itu apa red untuk player pastinya jadi buat kalian semua langsung gasken aja cocok-cocok manja di rtp8000 karena cuma di situs ini rtp gamenya live tiap detik tiap menit tuh like turut sesuai dengan red gamenya jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8000 untuk linknya saya gaskan di pin komen ya sur langsung coba gasken aja cocok-cocok manja di rtp8000 pastinya jadi jangan ragu-jangan memang mainnya cuma di RTP 8.000 bosku linknya saya taruh di pin komennya langsung gaskan saja pick to the game ya seluruh ya tadi kita coba bawa model 62.000 kita coba tadi quick 50 kali ini ini dilihat-lihat tadi Oh iya ungu. Hmm yang bertanya tadi main di RTP berapa? Kita main di RTP 89% Slur. Ya, harusnya sih gacor ini. Harusnya gacor makanya saya berani main Baru-baru di v 3000 ribuan Semoga kita dikasih profit-profit manis ya. Profit-profit mantap malam hari ini ya seluruh ya. Langsung gaskan aja yuk. Hijau-nya dulu. Mantap hijau ungu boleh dong ikut dong. Ungu, ikut nggak ya, mau. Aduh, canggung nanggung-nanggung banget nih seluruh hmm. kali 12 konek seluruh cincinnya karuh lagi kuning dulu ternyata cincin dong satu lagi nggak mau malah gendangnya jadi cincin dulu, us. cincin itu kurang satu lulus rumah kota jadi mantep nih cincinnya us nah gitu loh jadiin lagi waktu nggak dapetir lagi 37 kali hmm, 450 kan sur buat kalian semua intinya sebelum bermain selalu cek RTP gamenya sur kalau oh, tuh kayak gini berarti ini rtp-nya di luar bukan di dalam free spin. berarti kita berburu petir-petir manis di luar ya slur ya ini pola-polanya coba kalian tadi kayak saya aja main di IP3000 double jengen eh, 2400 double jeng api. langsung gaskan ke 50 turbo ya eh 50 quick puru uhuh. free spin dong seluruh terus kasih paham kasih yang ada isi-isi dong mumpung lagi momen nih mumpung lagi gacor-gacornya nih us nih langsung gaskan us kuning jadi hijau jadiin dulu enak nih hijau jadi aduh cincinnya susah turun aduh cincin manggung satu tuh lah ini us, atas gelas kasih petir lumayan cincinnya lagi boleh tuh mantap atas makutah kasih petir lagi mantap seluruh walaupun kaldu galtu tuh nggak masalah selur 135 di awal itu lumayan lumayan lumayan gacor dong bosku aduh duduk kayaknya ini momen-momen kita main cepat ini seluruh kita coba cari-cari mantap mantap nih hmm, hijaunya dulu boleh anjir nanggung coba kalau ijo jadi ungu turun Oh jengin pecah tuh pasti tuh pasti tuh ayo lagi dong lagi dong ut karena ini bang gacor hari ini Olympus pastinya bosku. Yang bertanya kenapa cuy, kenapa mainnya cuma Olympus bang? Karena cuma bisa Olympus bosku. Hmm, karena sudah hafal putaran-putaran Olympus jadi lebih enak main di Olympus aja. Kalau ya kayak kemarin yang request bang, coba dong main PG bang, coba dong main PG. Aduh bosku, saya nggak berpakat main PG, cuma bisa Olympus bos. Karena saya akan naik tahta aja di anak kesayangan us merahnya jadi mantap birunya juga dong Aduh nggak apa-apa tuh, tuh. Hmm, lumayan lah ya so, ya, lumayan-lumayan berisi ini presidenya nih udah 240 aja ayo selagi birunya Aduh kalau ungu eh kalau itu nggak mau pecah dong Aduh lumayan naik nice, slot 240.000 itu profit 700.000 ini kita coba spin spinnya dulu. Kalau emang garetan, tanda-tanda gacor-gacor lagi, kita langsung auto j, okay. auto wedesan saja karena kita pemain pintar, pemain modal receh, pemburu-pemburu jackpot modal receh. Jadi kita bermain utah makan utamakan utah makan profit pastinya ya seluruh. Kita coba lima aja. Kelar spin ini nih, eh kelar spin ini kalau nggak ada tanda-tanda JP kita langsung auto kaburkan saja. Ini hijaunya jadiin dulu mantap ungu jadi nih ungu jadi hmm, atasnya kasih petir buket nih usuh malah sekitar anjir cuma satu doang lagi jadi buat kalian semua langsung gaskan aja main r level 8.000 pastinya seluruh untuk linknya saya taruh di pin komen ya bosku intinya kita lagi bermain cepat berani main cepat profit hebat pastinya bosku ayo kasih yang manis-manis jadi buat teman-teman semua yang penasaran gimana cara peroriti Olympus, bang, bang, bang, bang, bang. Mm -hmm. nah, kalau yang komen-komen, bang, bang, gak ceramah bang, nah, ayo bang, gaskan bang. Ini kita gaskan terus dong pastinya. Jadi buat kalian semua boleh langsung dibantu like, comment, subscribe nya. Kan cuma di sini kita berbagi pola-pola seperti per hari ini slot gacor hari ini info slot gacor hari ini pola pin hari ini pola spin olympus hari ini pola spin gacor hari ini pola slot gacor hari ini pola slot gacor sius hari ini pola slot gacor olympus hari ini pola slot gacor rahmati hari ini pola spin gacor olympus pola spin gacor hari ini pola spin gacor hari ini pola slot gacor hari ini pola slot gacor hari ini pola spin gacor hari ini pola spin gacor hari ini pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot anti rungkat pola viral yang lagi viral viralnya ini pola penghancur bandar lumayan kelimpat lah ya seluruh ya ini kita kelar spin ini kita langsung otot kabur saja karena cuma di sini kita berbagi pola slot gacor hari ini info info slot gacor hari ini dan kita berbagi yang manis-manis intinya buat kalian semua yang menjpb bisa dibantu like comment subscribe nya atas kasih sipir hmm. kan cuma di sini kita berbagi pola slot gacor hari ini info slot gacor hari ini pola slot hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot gacor hari ini info slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor hari ini jadi buat kalian semua terima kasih yang sudah menonton sampai akhir karena kita sudah profit lumayan jadi kita langsung auto kabur saja ya suruh ya Jadi buat kalian semua selalu tamakan widi, selalu mau tambah on profit terima kasih yang sudah menonton sampai akhir bye bye